Terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menggali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya kita ke kabar pertama. Para sahabat, di sini ada kabar spesial juga buat kita. Tentunya, para sahabat, ya, kita lihat aja nih, ada sebuah unggahan. Yang mana alhamdulillah Rizky Bilar dan teman-teman sudah berada di pesawat-pesawat ya untuk ke Jakarta nih Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Dan kita lihat pesawatnya di match luar biasa memang terlihat sangat ganteng banget Dari Rizky Bilar pesawatnya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita dan untuk selanjutnya, Prasabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial, bersahabat ya, ini momen ketika semalam tentunya baru terposting, bersahabat ya, baru terlihat bahwa Bang Rizky Bilar semalam telepon udah ya, tentunya tepatnya telepon calon bininya <gifat> Kita tentunya lihat fokus sama handphonenya Bang Rizky Bilar, bersahabat ya, disitu sedang menelepon. Dede Lesti cute manja banget, persahabatnya melihat begini aja kita sudah bahagia banget. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Postingan tersebut di post kembali oleh akun Instagram putih underscore Corbilar. Di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Baru juga LDR sehari, katanya ya sudah kangen aja nih." Tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan yang sahabat dari para fans, yakni dari akun Instagram. Shelly underscore Carlisle yang berkomentar Love item 2 terpantau Duh, para sahabat ya, nama kontaknya aja bukan calon bini, bukan Deddy Lesti. Yakni love 2 hitam para sahabat yang memang luar biasa sangat sayang dan cintanya. Rizky Bilar kepada Dedek Leslie Kejora, apa sahabatnya? Mudah-mudahan, tentunya hubungan mereka selalu diberikan kelancaran kebahagiaan. Amin, ya Robbal 'alamin. Dan selanjutnya, sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget, ya. Tentunya kita lihat aja, ini bakalan seru, bakal ada vlog terbaru yang mana tentunya suatu waktu Amabel ini ajakin. Om Bilar dan Tante Lesti Kejora, pasabat yang untuk ketemu bertiga, lalu Abang Bilar punya ide buat ajak Amabel jalan-jalan bareng ke mall nih, persahabat, ya, aduh, tentunya vlognya makin ditunggu persahabat ya, mudah-mudahan secepatnya di-up. Kita lihat di IGS akun Instagram pribadinya Aba Lenata, bersahabat ya, kita lihat aja nih. Amabel Lenata mau ketemuan bertiga sama Leslar nih, bersahabat ya, vlog terbaru akan muncul. Pantengin terus persahabat ya mudah-mudahan tentunya vlognya membuat kita bahagia amin Selalu support selalu dukung dan selalu mendoakan untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita lihat juga tentunya mendapatkan uh, kabar kebahagia ya yang mana tentunya kita lihat Ada sebuah kalimat persahabat ya yang mana tentunya ketika acara di TransTV Ya ini acara pagi-pagi happy persahabat ya yang mana sinar sebuah kalimat persahabat ya Kata mama Isdahlia, lamaran dedek Lesti dan kakak Bilar Akan dilaksanakan dalam hitungan minggu Tempatnya di luar kota Tadi sempat keceplosan di Ba titik Terus dilanjutin lagi deh Aduh persahabat ya bikin penasaran Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kebahagiaan persahabat ya Maupun uh, di kota mana tetap kita selalu dukung Selalu support dan mudah-mudahan lancar Terus sampai hari H nanti Tungguin saja persahabat ya kabar Tentunya mudah-mudahan minggu-minggu ini ada acara lamaran dari Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut juga telah di oleh akun Instagram Lesti.billar Yang mana banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Mulyani Anuskorumpa 161 situ mengatakan dalam kolom komentar Kak Bilar aja baru ngomong beberapa bulan lagi Dia bakalan jadi istri saya Eh ini malah dari orang lain Yang ngebocori beberapa minggu lagi Bakal ngadain lamaran Semoga Kak Bilar Gak pundung deh katanya ya dan untuk selanjutnya bersobat ada komentar lain dari akun Lia Jasmine 75 mengatakan apapun yang direncanakan berjalan lancar harapan di sebelas bulan Lesnar lamaran yang ke-12 nikah dan halal semoga lancar sehat semuanya tidak ada halangan amin dan dapat rezeki dan Jelas cepat dapat Leslar Junior Amin Doakan saja persahabat yang terbaik untuk idola kesengan kita Mudah-mudahan diberikan kelancaran Sampai hari H nanti Mudah-mudahan persahabat ya kita mendapatkan Vitamin bahagia tentunya tunggu saja Info dan kabar selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh